untuk tungku tiga belas ribu, lima bisa. Oh enggak bisa mana dapat lima ribu. saja ayah ngenpo ma dia dah nyonah fikiran urung raya best lagi kanlah tapi ibu meraba muko radio long bro kanlah belaga ganyan roh anak mencinta awak kamu kamu menyaja hai bet letaklah tolong kerja hurah kat ni teka nak pergi Dubai Ali kurang nak Dek, Adik udah lapar. Kakak cari makan dulu, Dek ya. darah ti rumoh nah tapi hai ten terbak bunga payah tasiram dia tanya mati, anu. oh mati kan ya tapi nyo suah tapi nah sanggol mana tapi nah tampok padu anu. ya oh kak payah tapi nah okey nyoh hai kera eh ah nampung gunda jemur lo yang pinah oh, jemur jemur thay gua doh ni ah, tak kita yang urung jemur dari jamur jemur terinohat mau bak pinong pi oh. Baiklah, baiklah dalam Oh man, patah nyompa nak bengak Bengar kapi kalau boleh dia. Baik, tapi nak pergi. Bik pe, tak pe, juga. Oh, Drong lah, Pak Guru. Haaah. Buat manalah, nak ikh bengar ini. Oh. Banyak lelong rupa huwa, bantu kan ikh laju ini. Bikir okay, ke cool, lelong? Tak biasa, lelong puruk lagi ni. Kadang nak uru lagi drone Drong lah. Oh, baik mangejek lah. Bila aku pindah ikh ni. Nak mangan apa Pak Guru? Tanya. Bocok ni, pindah ikh ni. Hmm, ni Bunapurle ya kan? Rayu tapi purle, lo neru plaster rumah. Padi tuh ribet. Pokupu dua le. Jadi ya, rencana itu relay, duduk, baca jika tak pasang batai leh, baru dapat plaster. Oh, hancur lagi han? Ayah, oh, kata, urmo, e jih, kan? Ya, hancur. Bukankah oh. tu... Da ...pajam dan batai leh, baru tak plaster. Ijih oh. kan? Haa. dapat pasang batai leh, baru dapat plaster. Haa. Jadi, pajam dan batai leh, baru tak plaster. Mena. Irah nuwa je leh. Ya. Nak batai leh, leh jatuh rumah. Leh jatuh rumah, leh jatuh rumah, leh jatuh. lagi leh jatuh rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kena jam leh. Kau pulau, milik. Hai, napang macam pupeng golong bekerja tinggal di rumah berdepan kedai pai hai hendak ja kopi oh dinga nak ha bekerja golong ka pai getar pura bukan dia nak ambil lagi hendak kuih kan heh baju bekerja tapi senang lagi hana hi pormo tang kampurmo ya tahu apa di tang Mak com. Mak com. salam. Dino hat baru kawa. Kau kada menetel. Ide hilam en mena? Iya, ana darak gaduh wet wet. Ka bantu-bantu mak piat. Taduh kawa wet wet urus tepu. Pu bantu nyambur lintagun. Hanak tagumbu, hananga uta gumbu, ka hadu kajak-jak sabe. Ni bandi tanyo ai kadu ide kawa rumah hanak abu. Eh tahu leh pi lagi ah. Ambil lagi kaki ha kan kajak ajak ajak budi. Eh jadi budi. Dikasih nyamper lengkan, ha jadi. Takkan? Tapi tak boleh tahu ni. Maaf, thali cuci rot. Saya katubi bertanya ni tentang je. Dan tawar rumah buat dan tahu ni kado tu. Abang lehoh kalau cara biasa kagoh noha ala apa kuat Aku terdiam diri Malikai cinta kita Makin menapi Oh adik-adik Lo kenan, bang Oh kau oh, enggak kena? Lo enggak setan abang, si Oh Apa doa? Baiklah ijak, bang Berhati-hati lagi Sepul-sepul Dori-dua ada Rangkai kembap-buatan kan Senyum di bibir Kenang di hati Jauh di mata Dekat di hati Walaupun kau bukan siapa-siapa, tapi aku yang nanti. Mungkin Abang jadi yang menanti-nanti. tak nak boleh bantuan. Tengok hanapah boleh aku di rumah. Tengok hanapah. Terus ya, Abang. Kau menang. Kau tega kali sama Abang kat gitu. Ya, dari di situ, Abang pergi ke Tak Abang, kenapa? Ayu dengar bandarannya sikit. Boleh ya, Abang? Boleh kak-kak lagi? kali. Tak apa lah walaupun. Suatu saat ni pasti bertemu lagi dah dari ni yo kamario atau bedabi hai barang dia kayu penga nama ho ho ka ka ba bab coi leung leung oh nya kada hampis <San> tu Ini punya saya. Ada apa? Yang di bawah siapa, Pak Om? Yang mana? Yang di bawah. Ini. Yang di bawah ini. Uh, seribu 1000. Ini enggak cukup. Mana ada cukup uang ini? Kalau minta itu boleh, Oh. Enggak boleh minta-minta. Apa minta-minta? Ini punya saya, bisnis saya. Apa minta-minta kamu? Enggak ada minta-minta. Udah keluar sana.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 Hai, kayak kaya to luka. Apa Nah, yang Lepas nah dia wak nyoi pajoh umudah ne boh kulit nyi bancara ke payak boh bolonya Nah nang hanjuk kanu teora kada paya wit-wit duhua rempuh buat kero tu Ini kepala ribungau Maaf lagu bunga itu cik Kenapa awak membuat bunga etang ia dibuat tu Sini anggal di sini Ohalt mangah? Kasian salah siapa pun nak semangat eh, asas u CSS? OatIO,들이 baiknya Saya pun tahu bahawa bunga etang lepas Nah ini Mana Mungkin mak. mism itu pun nak maaf lepas Sebab ia Dan diri persian mereka Leonardogeld yang tenut ję tak neu Ini memang dia kata limitations tak cepat Awj Mahaa Jobsra Mak, si ade ha mak tintan. Hana kutu ha tintan le ha kai we we terus supuk we we. Kadang nak rumah lain ni ji, sijak ka sektor dia. Biro nak pi han jaga, si jaga ji. Pak ai tapi gah munoi, pegah ji medeh. Ker tau ta ji. Lu makan, nyana kan long long tobi ji uh, kan? Ah ji, ngan ke sampai la kata tak tintan. Menya engke untuk long kerja ju makan. Uh. Menya kerja, long tedok ji no. Ya. Kajak apa? Nak pakai batulai. Oh, pagi memang pelan-pelan tak tiga merah buku-buk. Bukan fikir tak bapak bongong yang. Jadi ada apa yang saya tanya? Saya sayang saya ke Mak Mak Cik. Yang saya tak sedot, saya tak sedot. Saya tak biarkan, kerana adik-adik ini. Saya tak sedot di sini. Halo, adik. Kakak dah pulang. Ini eh, kakak dapat berlangkul loh, Bapak kan gak ada nasi, apa sih? gak ada kuih ya Besok agak usah makan lagi Lepik ke atas Untuk dapat ini itu. Itu, Masih nasi maksudnya Nah, buka banyak Ini aku yang makan yang banyak Masih kan gak banyak Yuk Bukan lagi lah cepat pergi naik Jauh rumah, tak laki-laki hutang. Ada laki-laki takut-takut. Dia buat bayar, tak mau dia peluang-peluang. Oh, si Intan. Mana dia angkat-angkat di telefon. Angkat -angkat Apa mantang tengah dia di rumah? Alah, Abah. Ah, jauh rumah mantanglah. Assalamualaikum, assalamualaikum, wassalam. Bu nak intan. Hana aja kaitubie kapuno kajah ne woh woh loh. Kenapa ler dek? Nah, heh loh depan. Hana yang keangkat. Yang keh, oh pegah loh niopi hok kaitubie kapuno ka. Kela bu loh kaidin lembu. Dia lah menan. Wow. Ku pikir taknyo dalam lintero. Ku pada hae kangen intan. Ada mupit mupit kengka tenang ater. Alah tu mau. Mohon anu bang, ya kalian sintan. dari J, kita minta lak Honda sana yuk. Nanti dikasih duit. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Salam. Kalau lu ngerda, Ma. Ma tak boleh nyanyi. Hanam rumpong kanji. Ha kerja teman mana ni wawo lu? Nyanyi gara-gara Ron. Panenah gara-gara lu, Bapak. Katai, katah eh. deh di. Berapa aneh deh Ron. Si Bapak betah deh, tak kubah kebijer. Nhà lấy cái hộp Long, hệ luôn rồi, hai con mới kê lồng ra đâu cả. Hẽ thật tợn thì sẽ Laku sih ya. kayaknya oh, ya. udah siap? Sudah. Ya. Oh, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Manit dah Oh man, tak laga kewain ni lagi beli tapi Boleh tu amal Yang lagi ni, kau ni lagi, bang Anak-anak Allah kau kami makan. Bila lampu nodok undah kena bu kau jalan. Ini lampu merah, lampu dah kena. Oh ya lampu merah bu. Ya. Oh parah bu. Naroh ni noh. Tu luasnya hang bu Adik belum nuru bu. Kini kala tengok kanan kiri ron. Adik hana. Tanduri. ni. Adik belum sayang benda gata male male. Dat kuntut ilmu. Digetanyo manusia. Dah tanyang alamat Pak Urung Sakit Wadid dah tanyang alamat ke Melagu Kenapa nak tanyang tu Kenapa nak tanyang tu Kenapa nak tanyang tu Kenapa nak Oh, koko ini kada naik depan kaca tengok. Kena go. Be kada lalai lagi nah bungong rupanya hina. Oh, bungong jumpa nah. Pun bungong kemalu. Nyapuang ha ni grem tu. Langsung nyangkut tabra tadi ulai bang pikir. Nau suri ja api de gandungnya kah. Takai ulai kan hala kerja. Enggak badang kada hirmo. Dah ada oto ngarok tu. Nah, garang kaduri ka. Dah. Dah bayu nah bakal lagi jauh. Sama kada ngapa. Butuh ai bayu. Nyalah kan ngapa dah kan belum bale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 ini ada nuka kakak dia ya tu. Pergi ko, nie mira ha tu, pungung dah ni. Kak apa mi aku i dah. Kak hijau ke? Dah. Bakwa aja je ie ni. Mira ha je. Ayah dah banya ndara. Ayah kemal. Idi bagok, gorgo overlap. Sat trip lah, bapak. Nak apa? Rumah ruko weh Hana, aku pun jeda ni. Aku bila nak makan TV ni. Dah, bet bang oh ada bang kamu kegeri? Oh. Kada lagi lagi dendung dah. Sudah. Kada. Kan amaruana. Ah. Tamak burung dara. Ya moh, tamak burung dara. Sama. Tapi beda tro. Ya ya. Mangat bang ini. Kubra mangat. Tung tet. ไปหากันหลังอีมิราทําบะกรีดิงราคาถูกราคามิตรใหญ่ tuk ko nama memjaluk tanah ni kau ala nama ebio 2 Walaupun kau tapi aku yang menimpin Mungkin dia dengan drone yang dia Apa dia yang dia lagi? Lalu sedih hadir tiap pelajar. sebab tiba-tiba Baru sah. Diklai je, betul baru ayah. Doh, getar dia barang. Hana tak ada, manfaat kedai hidupi getar ku. dia perkara barang punau. Tapi bank hanya mahu tagai, berapa hantar kek tu? Dia kan kat perkara Yang aku โอปุปู kaya permandau tok pitang ni tinggal lah macam tu. Mana napeng ku? Alah bukan kata tak macam bapa yang sini dia. Dia itu dia ni mana begah? Si yang kena tega. Ah ni apa ni betul? Ya ya keluar ke yang dekat. Oh ayat tuan. Kita aja. Betul nogah orang kaya. Nyampegah dr orang kaya. Alah mu dia tabuh kali bayak di bandaraya. Lah pai pun ada yang ngolo. Alah rabih. Padu ya, kan makan tidak? Tidak, jangan pergi ke sana, Dik, jangan pergi ke sana, Adik ya? pergi nanti, ya? Ya! Dipegah oleh Suriah, di bayu. Bagi raja awak bayu, bagi raja awak gedung, nya hana lemah di pega dayu hana mana dapat 5,000 deh, hmm, kita perlu tepat waktu kan janji 5 hmm. limang buka. bukan pekan harus naik no. memang harus lebih disiplin wate <tik> lu oh lorong hai lorong si lorong kamu pe lorong ni betul soal melagu kadang-kadang alung awak adrok ku pu kamu cinta jadi hai kecil kecil mencinta kamu nak hai tolong tega na rige dulu ya adik gua kerjaannya naon tubi orang yang mana kerja orang. kerja Kalau nongjat pak bunuh pak kerja hanak udi menteropi. Jule deh, neng kemarin, Kak? Iya. Apa di sini? Minum gaya, oh. Oh, minum air? Oh, dengan siapa pergi? Kenali. Oh, Abang pulang dulu ya. Hati-hati ah. ya. Iya. Aduh, debit. Bayang-bayang itu. Kenapa yang duduk di sini? Saya tahu ini dapat duduk orang tua Di sebelah sana duduk no. Kenapa ini di sini? Dek, dek, yo kita pulang Mungkin di sana dapat nasi yang lima ribu Kau tak mengganggu uang kau Bagi kau pergi hubungi Kau tak merasa asyikai Pada huayah tu, jangan menyebabkan Betul tak berikut Tepat sekali, ya, dia, anu, Tapi, betapa, Tapi, kali, ya. <tuh>. Tapi satu yang tak pas Alah Tengok api dulu lah Di mana cerah yang udah tahu ni Aduh, parah. Kenapa kau tinggalin saya? Kamu pergi ke Medan. Seandainya, kalau parah ada di sisi abang, tak ada abang jadi kayak gini. Mengapa kamu pergi ke Medan? Kau tinggalin saya di sini. Om barang. om kami dapat boleh minta nasi. Di sini enggak jualan nasi yang ada jualan kopi di sini <laughs> Kalau adik mau nasi pergi ke dalam ambil meja atau di luar ya, boleh. boleh Boleh juga Sekarang ya Ya namanya? Kupapa nama nya namanya Ibu Ibu kursi ya. Hai ya. Ya. Hari ngapain, Dek? Lagi setor eh ngapain, Dek? Kursi. Mama mana, Dek? ada. Ayah? Enggak ada. Jadi, Adik kita lama siapa sekarang? Hari enggak ada. Enggak ada rumah Dek. Ini ya, Adik ini. Ya? Adik kenapa kerja? Kalau nggak kerja nanti nggak kasih nasi sama om itu Om mana? Om itu Tunggu ya? Iya Kita nggak dikerja kok Bukan kasih nasi Saat okey? Belum okey gede okey Drog okey? Minya drog okey apa kan? Pak namanya itu dikuti leh Salam bioputubi anak buku Cok guti luah Gatu saya pergi balong kala gehan. Di pergi balong ji, pergi han bawah ka juga ji. Memang betul ini lakebu balo. Tapi daripada pada han nak nang ni lo. Betok, ujuk ke fi, menja buat toyua. Ah. Semai rao ke han nak gedepunya anak anu, anu, melanglang ke han tapo nai pergi balong saya. Han nak dipegah lagi yang balo. biarkan lagi ho. Oh. Ilong kan tokke okay, memang urang biasa, tapi hati ilong lebih lebih dari drone. Tu be ayu muliak dari Iro nu, tapi Iro nu nangga pandemie nu anak yumli. Menyo nyenda keno niat tolu. Awe lu perjuj Pisang Iro, ini atu lu keno. Kede kede galau, kamu lu sanlu. Nyo kama waktu, nyo masalah pandemie. Lu putai lu buat pandemie. Menyo pikiran urusan ayu, bela lagi lah. Tapi bu mera bomku rejau, lu mera bomku. Bela lagi Iro dengan lu, lu berkapulung aja. Deh. Kalau adik kan tidak tidak punya rumah pulang ke rumah abang aja ya, nggak ya kerja? nggak usah kerja biar biar Om yang beli nasi inti Yuk, yuk. Hai, kamu ya? Eh dia? Jadi ila ke bu nambah kedainya Aibi. saya aku bangun ya. Agak lu berbeda? dah ni. Puanglah. Juan nggetele. Agak. Ya ulun mun ya salung kedalu tu pulu ke salung awak tu. Puang puang boto tu ane mun ekayu kerja. Dibahan tu uk jae kebu. Tumak endemik di kebu. Eh yang kebibu mana-mana. Dimana anu uk kerja. padi bibu metang noi no. ke ku dah Cuma, saya kata yang dan yang lain Dua-dua yang lain kata juga, dah berpupu, dah berpupu Dari pada berpupu kerja, saya juga berpupu kerja Kau berpupu kerja? Ya Oh, maaf ni berpupu kerja dengan lu Kudang, saya berpupu kerja dengan menunggu Kau berpupu kerja? Lepupu kerja dengan dia Yang Ya, itu berpupu kerja Oh, maaf, ada ke Ada ke rumah, ada Alah, pak kujak, pak kedai yang dia kuna aje ia di gedara terkeulek. Apa dia? Dia jepe dia bang. Kuna jepe dia rencana ini nanti jepe dia bang. Macam mana langkah teramai? Kunaan. Eh kunaan bang. Macam mana ini? Ah, naa thang dia kafe terbaik nampak. Macam mana jepe dia ni? Mana pergi? Hah? Mana pergi? Ayah, ayah tinggal muda terus. Langkah mcd, mcdolding ini ada. บาด Okay lu halu ngawa gudya. Tak guna aja mengengah tanah tu kut. Tak boleh mengane wo wo lo. Okay jangan dah hobby. Eh bang. Oh man. Alah bin. Kimapa habal weh yo? Alhamdulillah kan no. Ha. Uh -uh. Apa kali yang uh, nyorakan kat nyau bin. Nyau. Jadi dia kenapa lu lu ni kena. Tak dia เออมังกาเอาอีกันดู